Jangan lupa tuan-tuan apa puan-puan. Subscribe dulu no, ya, Kali nak, ya guys. Kalau nak leleh, ani masih kita host selalu. Abe mangajot sama ambek. Ni la juga reti orang berkata. Orang tua tak kisah kalau ke tua. Anak sekali pening dah. Tunggu doman nak lah juga sikep binatang pelanduk. Adik tahu abes kamu Coba klip mata Tuan Menteri Cilewi Kamu tahu juga apa benda Benda ni abes kamu Kalau benda Abik tak buat tahu Kau hidup keceks nak tengok jalan Bila kereta kali Abik fikirlah gak Dulu Abik Abik tua dah Rambut ube Sobat abe siamo jawa gini, coba klibat tuan petri Dewi. Aku tak pernah kata katakan kata pergi kamu. Kau yakin bangga, siamo betul ko abe Nico, betul ko abe Bini, betul ko abe Kwe. Abe yang susu pada dihadir abe. Betul, kak abe siamo tuan petri Dewi. Tidak aku tinggalkan para kamu ni Tepak di dalam alas sunyi belakang Aku nak cari carilah juga seikor binatang pelanduk putih-putih dulu -putih -putih Ikut dalam hutin cikai bukit-bukit gunung ini Di dalam hutan tidak malu lah saja Banyaklah juga binatang buah seperti harimak gajah Singapura Siapa akan aku pergi ke dari sini? Kau saya ratu punya perang ini Aku tahu dah gua lapar-pasar Ketulah aku pergi tidur beradu ke dari sini tuak sedikit Dewi Tidak habis kamu Adik tahu dah Abeh. Abis juga lah, juga bini Abeh tu Tuan Menteri saya yang mahu rata abis Oh ya yeah, ngga Comel jangan rupa abis Kita tak tahulah juga abis Pengawal nafsu dia Abeh. Kita balik Abeh. Adik tak lama lagi nak sahidah Anak di dada kandungi Tidak Tuan Menteri dewi. Aku tak balik lagi Di dendaki Ratu Pujau Peranggi Aku tak balik lagi, Tuan Penteri Siti Dewi. Tidak habis serang. Buruk baik, Jamin Lawa. Jika abe tak mengaku lah juga habis nikah dengan Tuan Penteri Maknya Mohra. Adik dos sini habis. Biarlah juga adik beranok sini. Tak malu lagi, malu habis. Nyo kata dahulah, Bini siapa, Siti Dewi itu? Bini siapa? Tuan Penteri Siti Dewi. Sebelum ke nak kemuri, sebelum ke nak kemarau, Mu baliklah juga di tempat asal tak kalau mula Mu ajak penghasil saya woyosamak tuh tak lama lah juga aku lupa rehat kalau saya di dalam negeri punya perang aku cari pelan-pelan aku puji di kamu tak payah abis kamu lagi duduk mikir adik tidak ngideh doh pelan-pelan nak no tunggu masa nak no beranok doh adik tau lagi selagi abis lagi betul-betul kamu tak begitu mentri dewi. sendiri tidak dia Bella juga hari ini Kalau abis tak murah, siapa lagi nak no murah? Kalau abis tak gede, siapa lagi nak no gede? Buruh, baik, cerminlah, amola juga istri bini Bella juga suami lagi Pergi, Tuan Menteri dewi. Pergi, hari ini Tidak abis seramu pikirlah juga adik ngandung, siapa bulan abis Hori ngandung enggak. Nyawa gato kamu, soga, soba, be nisoba, nyange be, nyanya, dek, di boleh, bulan aku aku kata bagi, pergi, <tuh, tuh>, <tuh>, pergi, pergi, aku pergi, aku pergi, aku pergi, aku pergi, aduh, pergi, aku Tok aku kamu aku pergi, tu aku Aku pandai pernah bawa kamu serbintang boh, Pandai babi depan ani. <tik> <tik> Aduh, sakitnya, mana lagi kok pernah satu Huuu, uh, seksornya daripada aku soal juga ini. ni Hei, bayang, bayang, bayang, eh Gak ada hari Mari bangga, mari bangga, mari bangga Apapun ya, apa, apa. mari Kau oh, dah kejauh lah, makcik kena nyalah, lah Putulah pala, nyokada Gak ada, mah Siapa makcik si, tapi putul pala lah Dah putul pala, excuse me Bukit excuse me dah, nyokada ke suami Bangga, berdua ada sakitnya memang waktu, sahabat, okay, bau, baukan, tak betul sebab orang bakar berawak ni ketuk berawak ke tak kenapa? dia kata makcik pun terpalu ketuk paluan duduk cengkak dia sampai sakit eh kenapa makcik? ada sakitnya hamba pengasa ha? sakit gigi tidak pengasa sakitnya nak nyamkau sakit gigi dia tengok juh dengan putih mata dia mau kusah sama juga kodeh sampai mm. iya sambatlah juga oke kato oke jatah ngga hmm, bewo iya mbak poh oke lah ibu bini juga tidak dia soge mbak poh sakaklah juga di nikah kawin dengan tuam terima yang mau urahan iya Amok dengan anda, siapa boleh? Mari nak jumpa dengan semua minyak sepak amok, bayi Atau bengar tu ikut seramah ni angin nak bini dua rigah Orang-orang okay, pun bini juga tidak suka dia Wat giligay malek-malek? Wat giligay malek-malek ya? Tak kita nak bini dua kat Wat giligay malek-malek jadi amai mak musli pagi kau adilai ya? Eh? Kecik luar bayi ya? Nek adilig mana bayi Twitter tu dah tak ikut kamu ni Nekor dengan Tuan Menteri Mahi Maura anak ratu puyuh palangi Habis kata buat giliran ke mana kejap Buat giliran lah Tidak ada dia ya bini duanya Bini dua juga dalam dunia ni Tapi giliran panah tak ada bunyi kejap ketol Giliran ke mana? Tak pehat Giliran ke ya. Misalnya lah Kita bini ni ke budak tu ada Ha? Buat gila-gila, kewi hati Adik wana? Sepuluh hari, mohon muda kita kerja Hah? Tiga hari, mohon tua Ah, <tong> siapa lah kedua ya? Berap kat sudut, kena tenang tu Dia ya, ya, memang pujuk Puduk lagi, omolah sekatuh ropuluh Sekecik pun sampai pedang, kecik moci Habisai <tong> Amor ni <Abisai>. kak <tong> Letih dah, togok badai Nombok wano tuh iku sobal, aku nak wana Siu aku bikin madu Menunggu tiok lah say Aku tak lihat aku Hati muda hati lembut Tiap nak tiok kete Habis say Haa Taduk aku lah juga di rumah ini Habis mau raja seramu ni kak Haa dia gondek dah sepak, Nereh terajak. Sepak sahaja tak apa sahi, Amo tak kecik hati. Padahal. Dia buat teguh anak, supaya aku, Monsek si tewi. Ngaduk berapa sahi? Dia cerah dah, Amo. Haa, salam lah kau, Tukuh bongkok. Dia cerah. Dia cerah dah, Habis sahi, Amo bimbing sekarang, ya.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 mereka lari dia tetap-tap kalau nak Dia menemui tenang, Tenangi mana? Moya lah ke dia oh, Tak sodok gaudah lah makcik Terusir diri tu nak beranok okay, Orang nak beranok tu kasa ni eh. Super gratul nyawa terambut sorak tewi Apa tu? Mereka lah ke dia oh, dia tarik balik lah dia duduk sepak tanda ten teraja tu Amor gerum dah bayar nak kira nasihat Dia pun namanya dia balik tenang dia ya, minta nak ajak lagi lah Ajak lagi tak lah, Eh geruk uh, Nampak rileks tu Reku Benar apa ngasih saya ni? Ki jawabkan apa kamu mari tumpuk aku saya ni hari ni? Aku pecih lihat berlaku Tuan Menteri si Dewi Tak ada pun orang okay, kata dah selama jahat Selama tak dadak, selama tak, tak dadak basuh Aku nak melepah mulut orang yang saya ni Biarlah kata aku selama jahat pun Aku terima saja, padu. Saya buat sepak dah, ternay terajik. Saya nak cerah tuan Tuan Tuan Tuan Dewi. Hei, tak lagi gitu, ah, tu joling tu tu. Haa, soling tu, soling tu, Sebab Tuan Tuan si Dewi ni nak beranak? Tama pula dia mengandung. Mengandung pula dekat perubawah dah ada. Kalau tu ayah ku, tu ayah nak bersuduk. Kau dia gak nyanyi lah tu ayah ku. Nyanyi ku mana, say? Kau nak nyanyi ku mana? Nyayuh lah, nak no boleh koneguh -kone dengan dia Tidak banyak rakyat, banyak cerita Tidak-tidak boleh kulit kat Tentu dah orang tahu belaka Si Amor ni suami istri Dewi Istri Dewi ni isteri si Amo. Lepas tu saya ni rakyat malek Kau ikut kena kulit baik dengan dia Jadi si Amo nak beranok Bagaimana baru kita terima yang murah ini kita tahu tahu lagi Perang awal dalam semua Lawal, minggu kita ambil DJ Benda kereta, kejauh komek Enjir itu tahu Takut terpakai dulu pun nak kena teruk Kok kondensi itu Panah-panah awal kebarak-barak sedikit orang yang itu Mau tahu kau terima kasih sedikit baik? Tahu juga Perang adia itu lagu mana saya? Perang adia baik apa kamu tahu asal silah dia? Kau tak? Tahu aku? Asal silah si Dewi lah Asal silah si Dewi ni nak pulih dia tu Gopok dia ni, tu hamuk dia GASA! Saya dah! Aduh, petinya hantar Budi dah puluh iya ini pada kena sori, sekolah, Aku yang agak tak